Ini cek cek cek balik lagi bersama Thomas hari ini kita akan review game gate of Olympus guys ya, Hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Hari ini kita bawa modal 112.000 saja kita akan mencoba berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Biasa kita main di bedore 420 double change. kita coba di 30 manual ya slot Nah yang pertanyaan kita main di dimana kita main di RTP8000 bosku situs slot tergacor terus tersolid santero jaga dunia Harap di sini wd berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini. satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis Relief 24 jam per menit per detik, naik turun sesuai dengan red game itu sendiri berikutnya Bila langsung gas kena cek ke RTP8000 untuk gacor yang sesempatkan di game komen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 maka dari itu jadi ya bantu ramaikan grup WA biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot jatuh hari ini Dibantu ramaikan grup WA ya, biar saya lebih sama apalagi terbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot jatuh hari ini khusus. Diketiknya ya saldo sudah mulai turun-turun-turun terus, turun, turun. belum ada tanda-tanda freeze, belum -tanda mantap atau petir-petir hebat -he yang Sonic. Hai nah, semoga hari ini kita dikasih betar merah kalau enggak ya Pristin-pristin isi dagingnya ya. terus kasih paham dong no? kasih paham para penonton kita kasih paham kalau otak cira aja nya Olimpus pastinya seluruh karena setelah ternyata jauh dan kita cuma Olimpus tetapi saya cuma bisa Olympus. Nantinya. Nah saya udah paham putaran Olympus. makanya nah, ya main aman kita cari video Olimpus kita akan selalu berbagi polos logeature hari ini khususnya polos logeature kohlinikus hari ini setiap harinya bersama otong tentasi kita coba di 20 20.000 kita coba kok coba coba dulu Yo, dong. Pidin, pidin, pidin. Yo, yuk raki dong kripsi ini ada semua yuk ngomong dulu konek Yo, konek konek lantap di dunia hijau merah ini hijau merah yuk tuh tempat yang jangan jangkau betah banyak 30.000 lagi dong Uhuh, mantap itu mah. Mantap gitu kan. Entar. yang bikin 40.000 Terus gitu kan loh. <on poi>. <sectariat> hey. Yuk, dulu boleh? dulu. mantap. Aduh, jinjit lu, jinjit. turun, cincin turun Pat车, cincin, kasih petir. Anjing doang, coba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 terlalu besar ini ya tuh so, karena cuaca rumah di sini kita selalu berbagi pola sojatol hari ini khususnya pola sojatol yang terlalu ini ada revo jadi bantu like comment subscribe nya share, -share ke teman teman kalian juga boleh biar teman teman kalian juga tahu kalau so, cuma di sini selalu berbagi pola sojatol hari ini khususnya pola sojatol oh lihat besar ini masuk berkuning jadi hmm, lumayan Sambil udah lima belas lumayan lumayan masih kita lawan kali skin lagi. Semoga kita dikasih meledak meledak mantap. Eh, terus hijau kali lagi yang mantap, yang ini hmm, biru dulu sih, biru merah tidak mau. Hmm, merah jadi lagi kuning, aduh kan? mahal tadi hmm. ini Kuning dulu mantap, hijau dong kasih, hijau kasih. Akhir konenya mana tuh? Atil kena nya mana Ijo, Ijo khasin. Ijo khasin. Hmm. Pernyata, 19 tuh? itu itu kasih itu hijau kasih ini. Pengen tambel udah sembilan belas masih sedikit lagi dari dua kali lagi. Last last di petanya cow. Itu puluh lima ribu tuh. Main-main-main lah ya kita coba spin-spin lagi kita cari profit-profit yang lebih dari ini pastinya tuh. Ya, Yuk, langsung gaskan kita beker berdi tepat di puluh kita gaskan di 30 pilihan seluruh ya. yuk ayo dong us kasih dong kasih dong kasih dong us kasih dong Chris benuk hai dong, kasih, kasih, kasih, manis, dong. Uf, yuk yuk ikut lu pecah polo gitu dulu pecah mantan anjing gak mau ocak lagi bro. terima kasih dong hmm, sisa tiga dud yuk kasih free spend. aduh muncul cuma tiga scatter tadi ini udah bad berber -ber. tidak mau meledak meledak mantap ay dong biru mantap yuk kuning dulu cicit boleh turun aduh nanti sujud ay kuning boleh merah boleh kuning boleh Aduh tidak mau hmm, bonus bonus tengah sucu butuhnya Facebook nih kasih lah 0 itu hijau dulu biru boleh Aduh kita mau geser 30-an oleh seluruh ya, selur, ya. kalau emang enggak ada skater lagi emang hari ini hari ya. itu aku kita ya sulit itu ya. gendang jadi itu gendang dulu. jadi dulu hijau jadi hijau jadi masih Biru, kasih biru, kasih mantap. Uungu boleh, gendang turun boleh, lumayan lah ya. Kali dua doang, sayang. Tunggu, sayang. Minum Frisbee dulu. Coba kasih Frisbee, kalau enggak petir, petir mantap. Boleh kali usah. Hmm. Anjing salto turun, cuy. Empat puluh delapan nih petir dong. Kuning dulu, biru kuning. Jadi sih, kuning jadi oh, mahkota asih mahkota jadi dong mantap aku jadi. Yuk. Petirnya mana, Cuk? Petirnya mana anjing us, petirnya mana? Uh, ini pecahnya ngeri. Us 128. Us lagi dong. Petirnya us atas kuning cukup lumayan kali 6 layer seluruh ya. Uh, auto sembak-sembak nasional -sembak, tuh. Dapat profit doang Itu modal petani-petani luar doang bisa menjadi BJP. Maaf cuma DRT perlambar ribu pastinya situs slot game solit sandero jaga dunia akhirat yuk kuning dulu pecah boleh hmm. iya Oke, lagi Aduh eh dong wuh tuh sepertinya keluar spin ini kita langsung gaskin WD kan saja ya seluruh karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita langsung gaskin WD kan saja ya seluruh kapan lagi kita bisa WD mantap dengan modul tipis pastinya cuma DRT perlambar ribu pastinya ayo nah, yuk saya otong setiap pameru Didi bayi beslo salam